Woi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama yang paling goks. Kali ini gue mau review slot terbaru nih. Ya slot gatot kaca ya. Enggak baru juga sih maksudnya. Gue baru review gitu maksudnya. Modalnya goceng aja nih. 7.000 ribu kita anggap goceng aja nih. Gitu. <laughs> ya kayak kesbekan mbak ini gue mah. Sengaja tuh kan langsung dapat berispi aja gancur coy demi coy. Boleh, nih, boleh nih game ini, boleh ini game nih. Ini sama kayak Gatas of Olympus ya kalau gua cek-cek ya cuy. sama kayak uh, Gatas of Olympus dia uh, jadi nurunin perkalian gitu kalau ini gamesnya uh, tapi simbol-simbolnya agak uh, gimana ya ya gitu dah pokoknya simbol-simbolnya lebih lebih enak uh, dilihat uh, si Gatas of Olympus ya menurut gua ya menurut gua gitu dan dari multi-multinya sih, kayaknya sama aja nih jadi kayak ini uh, cuman beda nama doang gitu emang bisa banget gitu, pragmatik Play buat marketingnya anjir <laughs> buat jadi, wah ini ada game baru nih, game baru cobain ya, padahal sama aja anjir bener gak? sama aja gitu sama sama si Zeus tuh sama aja gitu. cuman ini kayak versi Indonesia nya gitu kan kan gak kaca versi Indonesia gitu kan sama kayak di Hero Mobile Legends anjay Dan gak ada isinya Gak nah, ada isinya nih coy ini kayaknya nih Anjir cuma dapet 3000 perak doang Kepot lah ini. Tapi apa-apa Masih kita cari-cari nih yang belum cobain game-nya cobain aja dan kalau ingin nyobain game, game baru tuh kan kaget gua anjir dapet gratisan lagi Gacor ya gacor ya gacor kita gacor aja lah ya Walaupun nggak tahu isinya bagus apa enggak, tapi lalu ya main lah dapat ekstra-ekstra, eh, dapat gratis-gratisan ya kan. Modal goceng ini, ny nyampe gocek wd aja ini mah bener Nanti goceng mau wd baik. Biarin auto tuh kali tiga, nice. Kombonya tipis-tipis banget. Ini eh, top simbolnya mah kotaknya juga nih kayaknya ya, tuh, ya. Top simbolnya menurut gua. dan ngangkatnya lucu dia anjir ngasih perkalian gitu kan petirnya di situ di tangan nih kan enggak ada tongkat deh ah ini ya sampah banget anjir isinya kocak nih kasih dulu nah Oke ini lumayan nih kombonya nih anjing gitu doang Ya gue sih ini masih gue anggap ini uh, slot baru ya Cuih belum lama oke Anjir Di akhir dikasihnya mentah banget anjir Cuih lah nice -ya begitu di keker dulu Nggak lucu kocak-kocak lagi sumpah Terima kasih semuanya yang sudah selalu support kali 10 kan tuh. <laughs> ada oke okay, kombonya masih dikasih terus nih, manis nih. Semoga uh cakep aja enggak ada kombonya lagi, kali 12, belas tuh. udah selalu ikutin channel gua JC dari nol sampai sekarang support terus biar gua makin semangat, biar gua makin jui ya kan. Si manis banget sih harusnya nih. tuh tiga sketser mulu udah 20.000 tuh gua dengan ya wadah goceng anjir Hai kapan lagi lho model goceng WD ya kan? hey. ini doang coy ayo toh kasih lagi toh masa manggilnya atas kan enggak enggak enggak enak banget ya panggil atas gitu ya taut yang menetap what Oke okay, kali 15 tuh 10 sama 5 tapi kombonya enggak ada juga kayak sama aja nice airnya udah pasti konek kuningnya dapet kan nah, semoga kita cari-cari gratisannya aja dan yang mau join telegram nanti gua kasih link sama nickname telegram gue di nickname grup telegramnya ya di kolom komentar sudah tersematkan ini ada multi kali 13 soalnya kombo sangat sederhana jadi enggak ada hitnya sama sekali men ini enggak masalah lah ya ini model goceng semoga uh, yang tercandu-candu sama getas of Olympus kalau memang bete langsung sikat aja di uh, gatot kaca ini ya Meneh semoga uh, bisa jadi apa ya uh, ya penggantinya si Zeus lah kalau misalkan bisa nonggak gacor ya mungkin sini gacor gitu ya kan <tuh> agak gaskan lagi ci